wabarakatuh yang terhormat dosen penguji PPG dalam jabatan B3 Tahun 2022 Perkenalkan nama saya Kudung Isna ini saya selaku guru Pendidikan agama Islam dan Budi pekerti di SDn 02 Mesoyi Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan B3 tahun 2022 di Universitas Islam Negeri Profesor Saifuddin Zuhri Purwokerto Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan bertiga tahun 2022 dengan mengambil materi Quran Surat Al-Asr bab 8 semester 2 pada kelas 2 di SDN 02 Mesoji Untuk itu, saya memohon kepada dosen dan guru penilai untuk memberikan masukan dan pimbingannya terhadap video pembelajaran saya ini Berikut videonya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh untuk kita mulai pembelajaran sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan pembelajaran pada hari ini lebih berkah dan lebih dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, okay. eh, hari ini siapa ya yang berangkatnya lebih dulu? oke. Okay. Eh ini pada Aisyah Silahkan untuk Mempersiapkan teman-teman dalam siap, berdoa, silakan. Tunjuk siap, doa mulai. Ashifatul Jannatun wa Tirah. Yaha bi as Fira dia. Indah Kalau ada yang ingin buku catatannya juga disiapkan saya harap ini diluruskan ayo terlalu terlalu oke eh semuanya sudah ya, siap iji-jiwi yeah. yeah, ya nampak-nampak ya Di depan kalian ini ada tulisan, nah, iya. coba dibaca bareng-bareng. Disiplin -si. kan, Dis -si. Dis -si Ayo, keras bacanya. Disiplin. Disiplin Disiplin hai, Harus tepat waktu Harus bertanggung jawab terhadap apa yang diperintah perilakan Berarti disiplin itu penting apa tidak? Ayo, disiplin penting apa tidak baru? Hati Seperti apa disiplin itu dalam kehidupan sehari-hari Sangat penting Contohnya kita diberi kewajiban oleh Allah untuk melaksanakan sholat 5 kali atau 5 waktu dalam sehari sholat apa itu sholat apa saja subuh, duh, asar, maghrib, isya. ada berapa Agar lima. itu wajib dilakukan apa tidak harus dilakukan apa tidak Mas, tetapi ketika kita melaksanakan dengan baik kita sudah berlaku disiplin terhadap apa yang diberitakan atau, kepada ini nah, berarti penting apa tidak disiplin itu? penting apa tidak? penting oke okay. pada hari ini kita akan belajar kaitannya dengan tadi yang Pak Guru sampaikan yaitu tentang apa ini? ayo kita saman. terang bendera. terus apa ini di bawahnya? K e, I S A S. S itu apa? Kuras. Surat al-Asr. Artinya apa alasannya? Waktu atau masa. Kaitannya dengan waktu. Maka kalau kaitannya dengan waktu, kita harus bisa bersikap di si di. Di, <tuk> harus di harus si, di oke nah <tuk> itu ada pesan-pesan yang terkandung. Apa saja? Nanti akan kita bahas. Ya. ini wah ini bener, kurang rasa seperti itu seperti nah, nanti setelah pelajaran ini selesai, paling tidak ketika ada teman atau ada siapa lah yang membutuhkan nasihat kita, kita harus beri nasihat. Sabar ya, misalkan apa? Ada uangnya ketika eh, di dalam tas, hilang ada gak yang pernah seperti itu? Ada itu? Ada iya iya itu? jangan nangis dinasihati nggak apa apa Loh, ya, semoga semoga Allah memberikan nanti ganti nah, yang lebih banyak yang lebih ba ini surat apa ya surat apa namanya al-azhar Al Al barang baru kita membaca surat al-azhar do ah. ah. Oke, kita narasi aku, siapa lagi yang mau masuk? Jabal, Coba, coba, ini, Pak, ini Bapak sih. Iya, siapa? Silahkan buat juga, Ibu. langkah salah satu penjualan mam anak dulu luhati wa tawashau bis Ada pertanyaan sampai di sini? Iya. Yeah. Okay. Taku Yang apabila kita mengisi waktunya dengan perbuatan-perbuatan baik, ini pepatah Arab mengatakan al waktu kas shayfa shayfa itu apa ini? Bisa bukan? Pedang. Waktu itu bagaikan kan? pedang pedang itu tajam rumput tidak? Kacang. kita bisa kan kalau misalkan bisa-bisa bumbuh tidak tapi sama misalkan bisa-bisa bumbuh lagi tetapi tidak seperti semula ya kan ya? iya hmm. tidak iya kan ya. nah, ya. waktu itu seperti menghidup terus, kalau orang inggris ya orang inggris perempuan inggris mengatakan Time is money apa? time time berang-berang apa Orang so inggris mengatakan apa Waktu adalah. Waktu adalah. Iya. ini? Baca hafal Al Qur'an pelajari al al uh, apa manfaatnya kita akan lebih menghargai waktu, waktu karena waktu tidak bisa dibutuhkan terus apa lagi yang kedua sudah ada contoh aisyah. Iya kita mensyukuri nikmat iman dan amal kebaik kebaikannya tentunya apa? melatih Keperangan sosial dengan saling kelihatan untuk berbuat kebasikan dan kesabar. angka 1 sampai angka nah, 4 nanti diingat-ingat ya Satu, dua, tiga, 4 Thank you. wa <laughs> Nah, pembelajaran pada hari ini bisa terlampaui buat kita semua. Kita akhiri kita tutup pembelajaran ini dengan membaca alam bersama-sama. Bismillah semuanya budi yang baik. Kita tutup. kepada.